Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, di TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dengan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik "like", komen, dan subscribe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 Untuk kabar terbaru di malam hari ini persahabat ya, Akhirnya kita menefatkan Kabar bahagia nih Kita lihat aja persahabat ya. Duh, Masya Allah Akhirnya ada vlog bertiga juga nih Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Al-Fatih Masya Allah banget ya Ini vlog yang paling ditunggu Semoga saja secepatnya bisa di-up Di channel Youtube Leslar Entertainment Kita merasa bahagia banget nih akhirnya Yang kita tunggu-tunggu ada vlog bertiga juga Dari idala kesayangan kita Momon postingan ini pun Dripost kembali oleh aku Lestibilar team Ada kalimat gambling yang dituliskan Yay! Ada vlog bertiga Ken white persahabat ya Nantikan keseruan Vitamin bahagia yang akan Disuguhkan oleh keluarga Leslar Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar Dan respon yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram yeni satu mengatakan ini yang selalu ditunggu tuh persahabat ya sabar nih pitalin bahagia pastinya akan kita dapatkan dari idola kesayangan kita Bunda Lesti dan Bapak Bila kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan